Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang bersakit-sakit dahulu, kemudian mendapatkan rezeki luar biasa di bulan November tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang bersakit dahulu, kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa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 Jika support NFP sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil satu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang besar. Dahulu dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah eight of cups ataupun delapan piala. Untuk zodiak yang pertama yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bersakit-sakit dahulu di dalam kategori hubungan asmara dimana di sini seorang Virgo mendapatkan hubungan asmara yang tidak bagus sehingga di sini seorang Virgo down dan dia merasa terpuruk di dalam keadaannya dan di sini juga dikategorikan seorang Virgo telah berusaha mencari solusi atas masalah asmaranya dan seorang Virgo disarankan untuk menemukan jawaban di dalam diri sendiri merenungi hubungan asmaranya sehingga di sini seorang Virgo bisa bangkit lagi dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan November tahun 2020 atas usaha yang dilakukannya dengan merenungi diri sendiri dan mendapatkan jawaban atas masalah diri sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan seorang Virgo bersakit-sakit dahulu dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan November tahun 2020. Dimana mana di sini seorang pasangan adalah yang menyebabkan seorang Virgo terpuruk sebelumnya dan disinilah seorang Virgo menemukan jawaban atas diri sendiri dan berhasil bangkit untuk meningkatkan rezeki di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Carrier. Secara umum, the Carrier itu diartikan maju terus, pantang mundur, berani mengelangkah, berani mengambil resiko, dan berani mengambil suatu tindakan yang penuh dengan rintangan. Jadi, jika kartu the Carrier kita gabungkan dengan sudut yang pertama di sini menggambarkan seorang Virgo bersakit-sakit dahulu dalam kategori hubungan asmara, sehingga di sini seorang Virgo bisa bangkit lagi, yang dimana Queen of oh, di sini menyimbolkan bahwasanya. Kesakitan ataupun keterpurukan yang didapatkan oleh seorang Virgo adalah di dalam kategori hubungan asmara yang disebabkan oleh pasangan. Sehingga di sini seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang maju terus dan bangkit lagi untuk mendapatkan rezeki dan keuangan di bulan November tahun 2020. Untuk zodiak yang kedua adalah 2 cup ataupun 2 piala. Untuk yang kedua yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah seseorang yang bersodiak Pisces, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces terpuruk merasa sakit ataupun sedang down sebelumnya, yang dimana di sini down ataupun keterpurukannya di dalam kategori bingung, ataupun sedang memikirkan masalah suatu pekerjaan, masalah karir, dan masalah kehidupan. Di sini juga digambarkan seorang Pisces merupakan seseorang yang memilih di mana di sini seorang Pisces sedang bingung memilih dalam kategori pekerjaan yang membuat seorang Pisces down ataupun mendapatkan kesehatan yang tidak bagus. Namun di sini seorang Pisces mampu bangkit lagi dan menemukan jawaban itu dengan bertukar pikiran kepada orang lain sehingga di bulan November ini seorang Pisces mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Cups. Secara umumnya king of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Pisces sendiri. Jadi di menggambarkan seorang Pisces mendapatkan daun ataupun mendapatkan kebingungan di dalam memilih kategori pekerjaan. Namun di sini seorang Pisces bertukar pikiran dengan orang tua ataupun seseorang yang lebih tua dari Pisces, seseorang yang lebih berpengalaman dari Pisces sehingga Pisces di sini menemukan jawabannya dan bangkit lagi untuk mendapatkan rezeki luar biasa dan mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan November tahun 2020 dan jika kartu dekaret kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang tidak mau pasrah dan merupakan orang yang pantang menyerah di dalam memperjuangkan kehidupan di bulan November tahun 2020 sehingga disini seorang akan membantunya dan memberikan masukan pada seorang Pisces dan untuk zodiak yang ketiga adalah Seven of one ataupun tujuh tongkat Untuk sudut yang ketiga yang bersakit-sakit dahulu adalah seseorang yang berzodiak Leo Yang dimana disini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang jatuh bangun di dalam meniti karir dan meniti kehidupan Dan bisa juga dikategorikan di disini seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pernah gagal sebelumnya Sehingga di disini seorang Leo merasa terpuruk dan merasa daun Namun di bulan November ini seorang Leo mampu bangkit dan berusaha bangkit dengan menemukan sebuah solusi, dengan menemukan suatu kategori kehidupan yang baru dengan menemukan sebuah pekerjaan baru, dengan menemukan sebuah usaha yang baru yang dapat meningkatkan keuangan, meningkatkan kehidupan seorang Leo di bulan November tahun 2020 dan di sini seorang Leo digambarkan akan belajar dari pengalaman hidup akan belajar dari pengalamannya di masa lalu, dan untuk sepon energinya adalah Kenaik of pentagal. Secara umumnya kenaik of pentagal itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang jatuh bangun dalam meniti karir. Sehingga di sini seorang Leo mendapatkan dukungan dan support energi dari seorang sahabat, kerabat, dan keluarga Leo sendiri. Untuk bangkit dan keterburukannya dan mendapatkan rezeki di bulan November tahun 2020. Dan jika di kartu di carrier, kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pantang menyerah dan mampu bangkit lagi untuk mendapatkan serta meningkatkan kehidupan di bulan November dengan bantuan support energi dari rekan-rekan saudara serta kerabat Leo sendiri. Dan untuk zodiaknya yang keempat adalah Five of Swords ataupun Lima Pedang untuk zodiak yang keempat yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa adalah seseorang yang berzodiak domini, yang di mana di sini dikategorikan seorang domini mampu melihat situasi dan kondisi, mampu belajar dari pengalaman hidup, mampu belajar dari pengalaman di masa lalu, di mana seorang Gemini pernah down dan jatuh di dalam kategori karir, kesehatan, dan kehidupan. Namun, di sini seorang Gemini mempelajarinya, memilih, dan memilahnya sehingga di bulan November seorang Gemini mampu bangkit lagi dan menemukan suatu usaha yang betul-betul ia pelajari dari masa lalu. Dan di sini seorang Gemini akan sukses dan berhasil meningkatkan keuangan serta mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan November tahun 2020. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan melihat situasi dan kondisi yang tepat untuk membuka peluang usaha baru. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umum, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Gemini pernah daun jatuh bangun dalam kehidupan. Namun di sini seorang pasangan akan selalu mendampingi seorang Gemini, mendukung serta mensupport seorang Gemini agar bangkit lagi. Dan di sini serta seorang pasangan sangatlah berarti di dalam kehidupan Gemini. Di bulan November tahun 2020 untuk meraih kesuksesan dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Dan jika kartu karier kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang tegas, merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah, merupakan sosok seseorang yang berani mengambil satu tindakan meskipun tindakan itu mendapatkan banyak resiko dan tantangan namun seorang gemini akan berani melangkah maju terus untuk mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan November tahun 2020. Jadi di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Virgo, selanjutnya Pisces, selanjutnya Leo dan selanjutnya Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan November. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.